Kia All New Celtos 2023 dengan fitur dan mesin serba baru. Kia All New Seltos kini menjadi pemain baru di segmen crossover kompak, Kia menawarkan 3 varian untuk konsumen Indonesia, varian terendah adalah tipe E yang dibanderol sekitar 310 juta rupiah. Dua varian lainnya adalah X di kisaran 330 juta rupiah dan EXP di harga 370 juta rupiah, Kia Seltos juga memperkenalkan dua tipe baru, 1.5 L Kradi dibanderol tiga ratus delapan juta rupiah, dan GT lain dibanderol Rp 415 juta. Segmennya, Kia Celtos mampu bersaing dengan para pesaingnya dengan menawarkan spesifikasi yang unggul salah satunya di bidang dapur pacu kendaraan ini memiliki mesin kapas 4 silinder, 14 liter dengan turbo charger pada 140 PS output terasa normal tapi untuk kondisi tertentu itu cerita yang berbeda bagi yang penasaran ada baiknya menyimak berbagai keunggulan spesifikasi mumpuni berikut ini PT Kreta Indo Arta, Kia, resmi meluncurkan Kia Seltos baru pada Januari tahun 2020 di Jakarta. Model SUV asal Korea ini resmi diluncurkan dengan tiga varian menarik. Ketiga varian tersebut meliputi varian E, varian X, dan varuan X. Selanjutnya SUV ini hadir dalam beberapa pilihan warna yaitu punci orange, steel silver, deep pearl red, Aurora Black, Glacier Pearl White, dan Inteligency Blue Di dalam mobil terdapat berbagai fitur premium yang dapat dirasakan konsumen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 dari sunroof, cahaya alami dan udara segar bisa masuk ke dalam kabin ada juga lampu led penuh terang di trim atas Ada juga pengisian nirkabel untuk mengisi daya perangkat tanpa harus mencolokkan kabel apapun Komponen infotainment juga terintegrasi tergantung pada bluetooth, aux, pengenalan suara USB, hingga Apple CarPlay serta Android Auto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 keunggulan Kia all-new Seltos mobil keunggulan Kia Seltos cukup beragam mulai dari desain eksterior yang sangat modern hal ini terlihat pada grill dan bumper depan yang sangat sporty sehingga membuat Kia Seltos terlihat lebih maskulin selain itu penggunaan lampu LED pada lampu utama dan lampu belakang dengan demikian Cahaya yang dihasilkan akan sangat baik dan menciptakan rasa nyaman bagi pengguna saat berkendara di malam hari Keunggulan lain dari kendaraan ini adalah eksterior dan interiornya didesain sangat modern dan nyaman Fitur-fitur yang dibangun di dalamnya juga sangat lengkap SUV ini bisa Anda dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan SUV lainnya Ia ya, semua fitur mobil CeltoS baru tipe EX dan X memiliki enam airbag, sedangkan tipe E hanya memiliki dua airbag depan. Semua model atau varian dilengkapi dengan Vehicle Stability Management, termasuk Electronic Stability Control dan Hill Start Assist. Fitur keselamatan standar lainnya termasuk bantuan rem ABS dan kontrol traksi. Hey kid. Spesifikasi Kia All New Seltos Kia Seltos tersedia sebagai pilihan mesin bensin di Indonesia, model SUV terbaru Kia ini memiliki tiga varian. Mengenai spesifikasi mesin Kia Seltos, mobil ini menggunakan mesin berbahan bakar bensin berkapasitas 1.353 cm³. Kia Seltos tersedia dengan transmisi dual clutch tergantung pada variannya. Seltos adalah SUV 5 Seater dengan panjang 4.315 mm, lebar 1.800 mm, jarak sumbu roda 2610 mm dan ground clearance 190 mm mesin Kia Seltos yang serba baru Kia Seltos menggunakan mesin bensin kapas 1353 silinder turbo dengan teknologi katup variabel CVVT Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 140 tenaga kuda dan torsi puncak 242 Nm pada kisaran 1.500 hingga 3.200 revolusi per menit, dilengkapi dengan dual clutch atau dual clutch transmission (DCT). DCT pada dasarnya adalah instruksi yang dirancang untuk secara otomatis menggunakan aktuator listrik yang diatur oleh komuter untuk mengubah persneling, Kia All New Seltos, jarak tempuh, tenaga mesin dan konsumsi bahan bakar.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 Tak hanya memiliki desain interior yang cukup mewah dan elegan Namun rasa berkendara juga tak kalah nyaman Kendaraan Kia All New Seltos dapat terus melaju dengan kecepatan rendah dari 20 hingga 30 km per jam Mobil ini berjalan sangat baik dengan bahan bakar, tenaga yang dihasilkan mencapai 140 horsepower dan 242 Nm. Akselerasi Kia baru dan tenaga kendaraan Kia Seltos hadir dengan mesin turbo kompak 1353 cm3 yang dikawinkan dengan transmisi otomatis kopling ganda 7 percepatan, Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 140 tenaga kuda dan torsi 242 Nm, berdasarkan data akselerasi 0-100 km per jam, mesin turbo Celto's lebih bertenaga dan mampu menghantarkan mobil balap dalam waktu 10,2 detik. Rangka, ban, rem baru dari Kia Seltos di area legroom. Tipe velgnya sendiri cukup berbeda. Varian EXP dan X menggunakan ban berukuran 215/60 dengan diameter pelek 17, sedangkan varian terendah menggunakan ban berukuran 205/65 dengan diameter 16. Rem SUV ini menggunakan rem cakram berventilasi atau rem cakram depan dilengkapi dengan rem anti-lock. Eksterior Seltos yang serba baru dari Kia dari luar, SUV ini mampu menampung 5 penumpang dengan desain muka yang berani. Hal ini dimungkinkan berkat grill Tiger Nose, fitur yang menonjol dari Kia All New Seltos. Bumper didesain dengan ujung yang tajam untuk menghadirkan nuansa off-road. Saat melihat ke bawah, mobil ini terlihat sangat berbeda dengan susunan lampu kabut LED berbentuk es batu. Sementara itu, elemen sporty hadir dari skid depan dan belakang Kia Seltos, memberikan elemen SUV yang agak agresif dengan lapisan hitam yang terdapat di seluruh bodywork tanah air. Di bagian belakang, SUV ini dihiasi dengan garis tegas, lampu belakang LED, dan outlet knalpot. Kia All New Seltos memiliki ground clearance 183 mm yang ditopang velg 215 60 R17 untuk grade AX dan X. Sedangkan tipe E adalah 205 65 R16, ada sunroof listrik di atap, namun, fungsi sunroof hanya tersedia pada versi tertinggi yaitu X. Interior Kia Seltos yang serba baru, sedangkan untuk interior SUV Kia All New Seltos, dashboard mobil menggunakan desain asimetris dengan garis-garis yang mengarah ke posisi pengemudi. Selain itu, dashboard juga dihias dengan layar entertainment control dan kontrol panel melalui layar monitor klaster 7 inci. Ada juga layar LCD 8 inci di tengah yang menjadi pusat hiburan komunikasi dan beberapa fungsi berkendara head unit mobil ini dapat dihubungkan dengan pengenalan suara bluetooth Android Auto dan Apple CarPlay bahkan sebagai layar kontrol